Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Adlin Channel. Kronologi meninggalnya sang aktor Roni Dojer. Ditemukan tetangga tak bergerak di teras rumah. Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Artis Roni Dojer meninggal dunia pada Kamis 11 bulan 11 di rumahnya Saat sedang duduk santai di teras Mendiang ditemukan Tak bergerak di teras rumah Oleh tetangganya sendiri Kami tahu info dari kamis Jam 9 malam Langsung pas tahu kami berangkat karena ini Sangat mengagetkan Beber Ronald Suprat Raja Yang hadir di kediaman Roni Dojer Di kawasan Bintaro Kaget banget karena pas ulang tahun Aming Masih mengucapin dan kira-kira Lagi gak sakit campung tike. Berdasarkan penuturan artis Firni Ismail, yang merupakan tetangga Roni Dozer dan juga telah berbicara dengan ketua RW setempat, Roni yang sedang duduk di teras rumahnya pada pukul 14 sore sempat bertegur sapa dengan tetangga. Namun, sampai menjelang malam, Roni ditemukan dalam posisi yang sama dan tidak berubah sama sekali hingga dipastikan Roni telah meninggal dunia. Roni sempat dadah-dadahan. Tegur teguran jam 4 sore dan lagi duduk di teras rumah. Dia kan kebiasaan duduk depan rumah sampai malam tidak bergerak dan di posisi yang sama. Akhirnya warga datang dan memang nantinya sudah tidak ada. Sambung Firni Ismail. Firni juga menambahkan bahwa sebenarnya sudah cukup lama Roni tidak menempati rumah yang ada di Bintaro. Jadi kemungkinan dia meninggal dunia sekitar jam 4 atau 6 sore ya. Roni itu sebenarnya udah lama nggak tinggal di sini. Jadi, dia ikut pindah ke pondok gede. Cuman, kata istrinya, dia lagi pengen ke sini, ke Bintaro. Jelasnya, lagi, seluruh kerabat dan teman-temannya, Roni, yang datang ke rumah duka, turut meminta doa atas kepergian rekan mereka yang tercinta. Doain ya, biar Roni tenang di sana. Beber Ronald mewakili teman-teman para pemain ekstra faganja yang datang ke rumah duka. Wassalam, Adlin Channel.